Jangan lupa persahabat jadi ya informasikan kembali langsung oleh Ivan Gunawan. Tanggal 31 Maret hari Jumat nanti bakal ada kejutan spesial performance Bunda Lesti. Bukan hanya Bunda Lesti ternyata persahabat, ada Kak Asila Maisa yang akan memeriahkan acara Grand opening Offenings manja Ivan Gunawan di Margo City, Depok. Berharap banget ya kejutan, tentunya selalu kita dapatkan vitamin juga selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita dan pastinya memang gak sabar banget menyaksikan penampilan Bunda Lesti, apalagi menyanyikan lagu insan biasa yang paling ditunggu dan dinantikan dari seorang Lesti Kejora. Ivan Gudawan mengatakan, sampai ketemu hari Jumat tanggal 31 Maret jam 15.00 waktu Indonesia Barat, Manja. Margo City Ivan Gunawan akan menyuguhkan Kejutan penampilan Bunda Lesti dan Kak Asil, Asila Maisa Akan membuat Warga Kona pastinya bahagia Mudah-mudahan acaranya lancar Mudah-mudahan acaranya sukses buat Kak Ivan Dan Bismillah Bunda Lesti Kejuara pun selalu diberikan Kesehatan, amin Kemudian di disimak juga nih Pastinya warga Kona juga sudah Menyaksikan dan melihat serta menonton vlog podcastnya Ko Chandra Putra Negara dengan Papa Bilar pembahasannya luar biasa juga persahabat begitu banyak juga pelajaran yang dapat kita ambil namun ada momen yang tentunya membuat kita pun bahagia sekali ya ketika ada pertanyaan dari Ko Chandra kepada Papa Bilar pertanyaannya kalau pulang ke rumah, cari anak dulu atau cari istri dulu. Ini pertanyaan dari Coach Chandra. "Perasa ya. tentu kita lihat di sini. Jawaban Papa Bilar: tentunya Bapak Bilar cari istri dulu. Perasa ya. masya Allah, yang dicari itu Bunda Lesti dulu nih. Perasa istri-istri udah peluk. Salaman, cium kening," kata Papa Bilar. "Udah, tentunya semuanya sisanya sama anak. Waduh, masya Allah." Cara bangunin suami kemarin sudah disepil ya Sama Bunda Lesti Dan ini pulang kerja Juga sudah disepil oleh Papa Bilar Aduh Masya Allah Mudah-mudahan tentunya rumah tangga Leslar Selalu bahagia Selalu rukun dan sakinah Mawadah warahmah Amin Doa terbaik selalu kita berikan Untuk Leslar Family Kemudian persahabat kita lihat juga Tentunya berikutnya Kabar yang luar biasa juga Pasti kita bangga dengan sosok Lesti Apalagi dipuji langsung sama penyanyi plus komposer ternama Itu rasanya agak deg-degan persahabat Pertahankan ya untuk semuanya warga Konoha Power kalian tentunya luar biasa Itu kata Manji Spotify-nya kencengin persahabat ya Biar adil antara Youtube dan Spotify itu persahabat ya Ternyata Anji juga tentunya mantau di aplikasi Spotify ya Mudah-mudahan, tentunya warga Konoha semakin kompak, semakin solid untuk mensupport yang terbaik. Anji Drive juga bersahabat, ya. Tentunya tidak menyangka. Lagu Lesti dari mulai The Asar, ya, sampai model video klip itu semuanya masuk trending. Bangga banget, ya, tentunya menjadi warga Konoha. Begitu banyak support yang luar biasa untuk Lesti Kejaran mudah-mudahan Bunda Lesti selalu berkarya dan selalu mengeluarkan karya-karya terbaik dan terbarunya amin dan selanjutnya persahabat kita simak juga di postingan di mas Gong Li semalam persahabat yang mengunggah tentunya postingan kalimat komentar dari salah satu, satu fansnya Leslar katanya persahabat ya seharusnya sih fansnya Leslar tidak melakukan hal begini persahabat ya kepada mas Gong Li apa? kita lihat nih kalimat komentarnya Mas Gong Li, yaelah caper amat dah, dan buat fans Leslar jangan latah dan nyuruh-nyuruh dia buat balik lagi ke Leslar Entertainment. Kalau kalian dukung dia balik ke LE sama aja dong mau masukin anak ular lagi. Ingat dia aja masih suka ngumpul sama para ular. kasihan sih, kasihan sama dia, tapi lebih kasihan idola kita. Gak mau kan, kalau sampai terjadi hal-hal kayak kemarin lagi, gara-gara masukin anak ular lagi di LA. Sekarang mah, cari yang bener-bener profesional dalam bekerja, dan cari karyawan yang emang fokus di pekerjaannya, bukan ngurusin rumah tangga atasannya. Belajar dari yang sudah-sudah. Itu kalimat komentarnya, persahabat ya. Namun Mas Gong Li aja kaget banget ya dengan melihat kalimat komentar begini. Kata Mas Gong Li, si paling tahu komen katanya prasahabat, seharusnya fans Leslar tidak boleh melakukan hal seperti ini prasahabat ya. Kita yakin, kita tahu, idola kesengan kita, tentunya mana yang baik, mana yang buruk, itu tahu prasahabat ya. Kita sebagai fans hanya bisa mendoakan, mensupport dan tentunya mendukung yang terbaik. Tidak boleh sampai melakukan hal-hal yang seperti ini. Itu tidak boleh. Persahabat, ya semangat untuk warga Konoha. Mudah-mudahan LS semakin berkembang dan Mas Gongli Mudah-mudahan di luar sana sukses, dan mudah-mudahan selalu rahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik juga. Persahabatnya dengan Leslar Amin. Kemudian juga, bersahabatnya selanjutnya kita intip aja nih outfitnya Papa B. Outfit Papa Bilar saat tentunya buka bersama bersama. Geng Arisannya Bunda Lesti Dimulai dari baju kaos Persahabat yang dipakai oleh Papa Bilar Ini bukan kaleng-kaleng Harganya mencapai 6.890.000 rupiah Kaos saja 6 juta lebih Hampir Rp 7 juta Untuk celana yang dipakai oleh Papa Bilar Ini mencapai 905.000 rupiah Dan untuk sepatu nih persahabatnya merek Gucci Dibanderol Rp 14 juta 307 ribu rupiah Harga yang sangat fantastis. Mudah-mudahan berkah barokah rezekinya dan semoga rezekinya bisa nular ke kita semuanya. Amin. Ya robbal Alamin. Mudah-mudahan juga para kita hari ini mendapatkan cidukan mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dari leslar Family tetap stay tune di channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan tentunya kabar spesial dari Lesti dan Bilar. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.